negara super power, kendali atas energi membuat Amerika menjadi juara dunia karena energinya adalah oil and gas Amerika sejak tahun 70an